Hai, jangan lupa klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya ya. Selamat pagi anak-anak pintar -anak. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Masih semangat? Iya. Yeah. Nah, pada hari ini kita akan belajar to hours later Tinggal aja, kasihan mungkin dia rela. A few later. Pagi. Pagi nah, ini kan semangat.